Awalnya dulu gue ngira fosil itu adalah perusahaan fashion, tapi ternyata gue salah. Itu kebalik ya. Hello everyone, welcome back on Max Watch YouTube channel, still with me, Theo. Hmm, biasanya kalau di video ini kan biasanya gue kasih review atau mungkin konten asli versus kawin. Nah ini gue mau bercerita sedikit ya tentang history Sedikit aja, tapi historinya itu soal fosil ya. Kemarin, soalnya gue tahu ada audiens yang merequest ini, jadinya sekarang gue turutin. Oh iya, tapi untuk di video kali ini tetap ada yang spesial ya, stay tune aja sampai habis. Oke. Okay? Oke okay, tadi gue bilang kan uh, ini tentang sedikit sejarah mengenai fosil ya brand fashion Nah awalnya dulu gue ngira fosil itu adalah perusahaan fashion tapi ternyata gue salah Itu kebalik ya dan sebetulnya di antara perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi jam tangan berlisens Omset fosil itu berubah ya dari 504 juta pada tahun 2000 menjadi 3,2 miliar US dollar di tahun 2015 nah ini pencapaian yang benar-benar luar biasa banget ya dan Fossil itu merupakan produsen jam tangan terbesar keempat dunia sampai saat ini ya dan company pembuatan jam tangan baru di Amerika ini perusahaan Iconic ini diciptakan di Dallas ya pertama kalinya sama Kart Sotis Brothers ya Tom dan Costa, tepatnya pada tahun 1984 dengan nama Overseas Products International. Nah, pada tahun 1986, Kurt Brothers merilis jam fosil untuk pangsa pasar Amerika. Nah, mereka ini diproduksi di Hong Kong, dan identitas mereka membangkitkan Amerika. Maksudnya, kesuksesan Amerika di tahun 1940 dan 1950-an, ya. Karena, dan mereka itu langsung sukses dan omset perusahaan naik dari 2 juta US dollar pada tahun 1987 menjadi 32 juta,5 ya US dollar pada tahun 90 dan hal ini mendorong kedua bersaudara itu untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri. Mereka membuka pusatnya tahun 93 kurang lebih dan mengadopsi strategi berdasarkan tiga sumbu utama yaitu supply, control, Branching out into fashion brands dan distribution ya. Nah, tahun 90 Fossil mengadopsi strategi terkait fashion termasuk produk dan merek Untuk produknya mereka meluncurkan aksesori fashion selama dekade pertama Yaitu ya ada kulit, kacamata hitam, dan perhiasan Dan koleksi pakaian dan sepatu masing-masing pada sekitar tahun 2000an Nah presentasi yang dihasilkan dari pembuatan jam ini itu juga membuka jalan buat si fosil ini, perusahaan ini e, untuk melakukan e, kerjasama sama license di beberapa merek fashion ya Nah kontrak utamanya itu kalau kalian tahu itu dengan Emporio Armani, terus DKNY sama Diesel Nah tahu kan jam tangan diesel itu juga termasuk salah satu di Fossil Group ya Dan setelah tahun 2000 Fossil memperluas kerjasamanya dengan perusahaan dan desainer lain Seperti Michael Kors di tahun 2004 Marc Jacobs di tahun 2004 juga Adidas tahun 2005 Dan Karl Lagerfeld di tahun 2011 Pada tahun 2012 Uh, grup Amerika mengakuisisi uh, Skagen Design uh, Jadi brand-brand itu pasti kalian udah tahu Dan itu ternyata mereka satu grup termasuk dalam Fossil Group juga ya. Dan perusahaan uh, sebuah perusahaan kecil itu juga didirikan oleh pasangan Denmark yang berbasis di US Keduanya adalah desainer pada tahun 1989 Dan pada tahun 1992 mereka juga meluncurkan Skagen Denmark Nah, bersamaan dengan ekspansi ke dunia jam tangan mode. Nah, pada tahun 2001 fosil ini ingin mengakuisisi uh, jam tangan yang Swiss made ya. Nah, pada tahun itu sektor pembuatan jam tangan Swiss yang jauh lebih eksklusif di ab awal abad ke-21 ya, tepatnya di tahun 2001 tadi, fosil mengakuisisi Zodiac. Dan Berinvestasi di berbagai perusahaan yang memproduksi komponen dan jam tangan rakitan, tujuannya adalah untuk memperoleh merek Swiss, dan itu salah satunya adalah Giorgio Amani juga. Dan fosil meluncurkan koleksi buatan Swiss untuk Giorgio Amani yang dijual secara eksklusif di toko-toko desainer Italia. Nah, fosil sejak akhir 90-an adalah peningkatan kendali distribusi pada tahun 98 Tahun pertama memiliki data yang tersedia fosil masih sangat bergantung pada pasar Amerika banget. Nah, saat ini penjualan di negara lain hanya mencapai 29% dari omset mereka. Namun jumlahnya mulai meningkat di tahun 2000 dan mencapai hampir 50% pada tahun 2015. Jadi kurang lebih perjalanannya mereka seperti itu ya. Jadi bukan uh, jadi mereka itu sebetulnya di jam tangan dulu baru ngerambah ke fashion ya jadi kalau misalkan kalian tahu ada tas dompet terus kacamata nah baru setelah itu berapa tahun kemudian uh, mereka merambah lagi ke dunia sepatu baju nah tapi tetap uh, mereka fokusnya di dunia jam tangan dan mengakuisisi yang Swiss made untuk kelas eksklusifnya mereka nah sejak Tahun 99 pertumbuhan perusahaan bergantung pada perkembangan penjualan online Nah itu udah mulai online mereka ya Pembuatan jaringan toko dan akuisisi distributor Toko fosil merek tunggal diluncurkan tepatnya tahun 95 ya Jadi udah ada nama fosil tunggal itu benar-benar eh, berdiri sendiri itu kurang lebih di tahun 95 Dan setelah itu mereka tumbuh secara eksponensial ya dari tiga toko pada tahun 2000 menjadi 250 pada tahun 2016. ribu hmm. Enggak ya enam tahun udah meningkatnya lumayan. Dan selanjutnya grup Amerika secara betul turut mengambil alih distributornya itu yang ada di Taiwan pada tahun 2005. ribu Swedia tahun 2005 dan Meksiko tahun 2006 kurang lebih. Dan pada Desember 2012 ribu Fosil mengakuisisi distributor terbesar ketiganya, yaitu Bentrani Watches yang beroperasi di Amerika Latin. Jadi kurang lebih perjalanannya fosil itu seperti itu ya. Walaupun dia brand fashion, tapi sebetulnya mereka ini cukup sukses juga ya di dunianya. Jadi sebetulnya kalian nggak salah juga sih, sebagai penggemar fosil. Karena mereka not just... Ordinary fashion watches ya perjalanannya cukup panjang dan cukup diperhitungkan juga ya di dunia jam tangan walaupun mungkin nggak dibahas secara movement ya tapi dalam dunia uh, fashion ini cukup diperhitungkan ya oke okay. buat yang request history fosil semoga ini bisa sedikit menjawab penasaran kamu ya oh ya seperti biasa ya Tadi di depan kan aku bilang Kali ini ada yang beda Pasti kalian udah tahu dong Ya Gue mau kasih giveaway Nah ini giveaway nya Kemarin gue masih mikir mau kasih apa Tapi ternyata ada salah satu yang minta Spinnaker lagi dong Nah Jadi sekarang gue kasih lo Spinnaker ya Yang kemarin minta Kali ini gue mau kasih Jenisnya SP56302 vintage Spence ya. Caranya nggak berubah. Syarat utamanya tetap lu jadi subscriber, like, lupain tombol dislike sama komen. Tapi, Gue mau kasih pertanyaan. Yang tadi lu udah nyimak di video ini dari awal sampai akhir, lu udah tahu dong. Pertanyaannya adalah di kota mana fosil didirikan untuk pertama kalinya. Hmm gampang banget deh di kota mana fosil didirikan untuk pertama kalinya dan yang gue tahu pada saat itu dia namanya masih belum fosil ya tapi tetap pertama kalinya kan ada kotaknya di mana nah buruan ya langsung komen di bawah terus jangan lupa kasih id ig kalian ya terus untuk pengumuman pemenangnya nanti bakal gue kasih di description ya dan untuk terakhir dikumpulinnya kapan bakal gue kasih di description juga ya jadi perhatiin baik-baik terus komen waktu udah komen jangan lupa kasih ID IG kalian yang belum punya ID IG bisa bikin ya oke Sekian dulu di video kali ini. See you on the next video. Bye.